dinosaur ni binatang-binatang <coughs> yang ada sebelum, eh pada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dia kata binatang ni yang menghuni dunia ni bersama dengan jin. Nah, bila diturunkan Nabi Adam alaihissalam maka Allah lupuskan dinosaur ni jadi bila nak sesuakan dengan kehidupan manusia kita nak isai kecil maka Tuhan hapuskan.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 saja guys saya sudah penasaran bagaimana istilahnya kalau kita pikir-pikir ya kalau kita istilahnya secara logika saja adakah ya kan hewan itu pada masanya atau hewan itu sebelum Nabi Adam Oh, ayo guys, silahkan ya komen di bawah, guys ya. Tapi agar lebih jelas dan tidak istilahnya buntu otak kita, maka mari kita dengarkan kajian ataupun kuliah daripada Ustadz Azhar Idrus. Berikut ini, langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go! Benar, kabinatang seperti Denessa wujud zaman dulu. Karena ini benar pada zaman Nabi, apa binatang ini wujud? Dinosor tidak ada sebarang yang hidup dekat sapal leni, Melainkan tulang-tulang. Tu betul tak? Orang betul. jumpa tulang dalam tanah. Besar-besar bila dia susur, jadi natang-besar. So. Jadi, bila ada tulang leni, dulu ada tak menyatang. Ada tak? Aynul yakin tengok dah tulang. Dinosaur ni... <coughs> Binatang-binatang yang ada sebelum Eh, pada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam Ah, Menurut Ulama'-ulama' modern Diantaranya Syekh Jauhari Disebut dalam kitabnya Tafsir Jauhari. Tafsir Jauhari Tafsir Jauhari, Tafsir modern lah 200 tahun lepas Tak modern dah lah, kediang dah lah Haa, dia banyak sebut haa Syaing, haa bakteria, haa gunung berapi, haa binatang menatang, -menatang. Nah. Haa Dia kata binatang ni yang menghuni dunia ni bersama dengan jin. Nah, bila diturunkan Nabi Adam alaihi maka Allah lupuskan dinosaur ni. Karena oh. ini tak sesuai dengan sains manusia yang menjadi keturunan Nabi Adam alaihi salam. Faham? Eh, oh. maka Tuhan matikan, binasa binatangsor, tinggal rangka orang jumpa lening dalam tanah dalam batu. Ah sungguh sungguhlah tu. Natang sungguh tu tinggal tulang Dah, kalau tulang ada mesti ada isi. Betul. Bukan hak zaman dulu tulang dah, tulang dah jalan. Tak. Nah. Neh, mana yang dulu ada isi isinya. Cuma isi kulit dia tu ra putih ni retak jelah. Nah, dia masuklah ke peti dengan tulang gini, orang sabahnya gua nak muka. Dia wah ah. ah belum tutup betul, jangan percaya sangat. Tapi kalau tulang tu betul. Kalau rupa tu mungkin. Nah, ha ah, mungkin saja. Ah. Sebab apa Tuhan ini mampu pula? Ah, lebih kata Tuhan ini Rabbil Alami Yang bijak tak ambil adang Jadi bila nak sesuai dengan kehidupan manusia kita Naisyai kecil Jin nak Jin padang dengan dia Jin saw Tak? Haa Maka Tuhan Hapuskan Neh? Cara mana hapus dinosaur? Mati wallahu Pakar-pakar sain dia kata Gunung berapi berlaku ah. Ada yang kata ribut yang menyebabkan banjir mampu habis. Hak tu pelawak belaka. Tak ada nah belaka. Yang kita yakin Allah lebih bijak dimatikan dinosa-dinosa, nak. Kemudian diganti dengan binatang hak ada sekarang sesuai dengan sains say kita. Tu pun Allah kita. Mengerimat dengan kita Allah kita lagi. Betul. Mengerimat so, dulu besar surat, surat pala. Pala saja. Tubuh dah asyok lagi. Allah. Ada ustaz kabar Tak boleh hias gambar-gambar keluarga di dinding rumah Tak boleh ha. Pendapat saya pula Ha ah, dengar Faham dulu Saya tak boleh beri pendapat Yang boleh beri pendapat Pukoha Ahli pekoh Yang ma'atabar Ha Mustahid eh? ha, Kita bukan mufti pun Kita ustaz je Orang kapung je Cuma terjemahkan kitab-kitab harap -kitab Tolong terjemah Kabar ke orang kapung Faham Ha, jadi kita tak boleh beri pendapat. Yang kita ngaji bukan pendapat kita. Neh. Semua tu kaul-kaul fuqaha. -kaul Neh, dalam kitab-kitab fatawa, -kitab, kitab hadis, kitab, kitab fik. Kita hanya tolong jawab saja himpunan jawapan-jawapan ulama belaka. Jadi kita tak boleh beri pendapat, cuma boleh jawab. Jawab tu bukan pendapat kita, pendapat ulama-ulama. Jumhur ulama memang benar melarang menggantung gambar-gambar bernyawa sebagai hiasan rumah. Ini pandangan yang paling kuat. Kerana hadis innal malaikata la tadkhulu fihi kalbun wala suwarun wa riwayatin wala suratun au kama qala. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing bela dalam rumah. Kalau nak bela-bela belakang-belakang Jangan dalam rumah mereka tak masuk. Yang kedua surah ada gambar ataupun ada patung-patung. Cuma masalah gambar bernyawa berlaku khilaf patung jenis patung beli kat Bali apa semua memang haram. Apa masalah gambar bersanding, gambar konvo ada khilaf. Tengah ulama kata tak boleh, tengah ulama kata boleh. Nak apa? Neh. Ha, jadi yang terbaiknya al-khuruju min al khilafi mustahab. Sunat kita keluar daripada khilaf ulama, ambil yang tak boleh lah. Gambar-gambar kita hak lah jenis bersanding nikah apa serama letak dalam custom album. Orang raya mari jalan tunjuk muka kita. Apa salahnya? Yang situ nak buat benda. Bukan lawa-wongak muka kita. Haa, <tuk> duduk. Neh? Orang masuk nak pergi dia. Gambar pesanding. Duduk. Pala pitu. Haa, duduk. Neh? <tuk> Berat menandang terus. <tuk> tak payah lah. Dia ni boleh boleh internet. Orang-orang <tuk> mari pergi jalan <di> rumah. <tuk> Mana ke gambar kahwin <tuk> dia nak tengok. <tuk> muka internet. Ha? Dia boleh gerak. Siung, siung, siung. Gambar pesanding. Gambar orang ku kunyau ada pula ke. Haa, duduk. tapi tu yang terbaik. Tapi kalau ada juga letak dalam tu jangan siapa nak balah kerana fihi khilaf pun Betul. ada khilaf lagi. Hak kita ngajur tu hak kerah tu ambil pasal tak deep nak lebih kuat supaya kita ini nak ha, gitulah nak jadi perhiasan rumah selain pada gambar menyawa terbaik. Boleh. Kalau, kalau kita gambar pemandangan boleh. Tak ada usah. Tak ada ulama larang pun. Yang larang hak menyawa tadi. Faham? Ha? Banyak benda Waterfall Air terjun boleh Gambar bukit Gambar gunung Gambar laut Gambar patah Gambar pokoknya Pokok-pokok benda Pokok benda Pokok jambu Pokok naka Boleh belaka Orang-orang lelaki-lelaki Minat kereta Motor Sterong Wing Kering Tak ada masalah Nak Rapa minat benda Minat Barang-barang Bunga-bunga Gambar bunga Tak ada masalah Gambar kukunya Gambar meseng Buruh gigi Tak ada masalah belaka Benda eh yang gambar-gambar kita, sandi-sandi yang bersama, nikah-nikah tu, berboh dalam album sifar. Tak? Orang mari jalan nak tengok, tunjuk. neh, Haa, comel pun comel. Dalam semayang pun, kalau orang Nabi dah baca, ada boleh baca. Tahu tak? Tahu tak? Itu kita dah baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kazira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajah tu ab, muslima, wa inna wa wa wa Itu bukan sa nabi bacanya Tak ngaji kitab Bukan Buka -um. Buka oh, kita kita hadis Bukan kita Imam Syafi'i al-um bukan kitab haawi kabir oh kita reti bahasa Doa mana Nabi baca Wajah tu adhiya lillazi Fataras samawati wal ar Hak tu Nabi baca Doa iftitah Dan Allah berkadirah Nabi dah baca Dah buat ni masyarakat Kata sunat baca Lepas tu kena belajar Hak ha. ha, tu Ibnu Umar Dia cerita Aku semayang Bersama dengan Rasulullah Tiba-tiba aku dengar seorang laki-laki baca Allahu Akbar Qadira Walhamdulillahi Qasira Wasubahanallahi bukuratan wa asila Lain, Nabi wajah tuat Yalilaliyuh Lalu pala Maka lepas mayang Nabi tanya siapa tadi yang baca Allahu Akbar Qadira Padahal aku dah baca Laki-laki tu kata Saya ya Rasulullah maka kamu akan dapat habuan di dalam syurga nanti. Nabi kata gitu. Balasan kamu baca ayat tadi eh. Oh aku dah baca tu. Allah Barakabirah tu. Kamu baca tadi. Mu akan dibawa ke dalam syurga. Paham lagi. Nabi marah ke? Nabi kata molek. Maka ibni Umar kata. Lepas pada peristiwa tu. Aku tak pernah tinggal baca sabar kemati. Allah. Imam Syafi'i ambil sebagai sunat ditambah. Sebelum doa ikutitah kau nabi bermula dengan wajah tu. Betul geng ngaji. Faham. Ha. Mai kita dok. Eh, bidak. Tolih. Tolah dali. Lepuk wisuti. Biar nyembanglah. Ibnu Umar tu Abdullah bin Umar tu kenapa? Aku tak pernah tinggal sampai kemati. Bukan Abdullah kontraktor. <tik> Abdullah bin Umar, Ali fikah sahabat yang boleh memberi fatwa. Faham? Ha. Allahumma salli alaissnawi wa Muhammad. Oke, okay guys, sudah selesai kuliah daripada Ustadz Azhar Idrus, ya, yang mana di situ tentang dinosaurus, ya, dan juga bisa dikatakan yang selanjutnya yaitu hukum gantung gambar keluarga dan selanjutnya lagi adalah bacaan salat iftitah seperti itu dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan daripada Ustadz Azhar Idrus nah berkenaan dengan dinosaurus lagi ya guys ya bahwasanya disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus tadi itu memang wujud ya seperti itu karena kenapa ada tulang belulang yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan kalau memang ada tulang pasti ada badannya, ada dagingnya ya kan. Tidak mungkin istilahnya ada tulang tapi tidak ada hewannya. Kecuali memang tidak ada penemuan seperti itu kata Ustaz Azhar Idrus. Maka diberapa itu teman-teman sekalian mungkin bisa dikatakan kalau dinosaurus memang Allah ciptakan ya. Sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang penduduk bumi ya. Sesuai dari yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus bahwasannya. Sebelum itu ada hewan-hewan besar, tapi ketika diturunkannya Nabi Adam alaihissalam, maka Allah musnahkan. Bagaimana Allah musnahkan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terpenting adalah kita sebagai orang Muslim, sebagai orang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempercayai apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan kepada kita. Ya, jangan sampai istilahnya tidak mengambil pelajaran daripada apa yang Allah berikan ataupun Allah tunjukkan kepada kita. Setiap yang Allah tunjukkan kepada kita pasti ada hikmah. Setiap kejadian yang ada pada kita pasti ada hikmah. Kejadian-kejadian yang menimpa kita ini adalah ya sesuatu rencana Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak tahu indah ataupun tidak. Tapi yang terpenting Allah Subhanahuwataala yang memberikan ujian dan cobaan kepada kita, ya karena Allah Subhanahuwataala sayang kepada kita. Ingat Allah Subhanahuwataala sayang kepada kita bukan Allah Subhanahuwataala membiarkan. Ya jangan berkata bahasanya kita beriman kepada Allah lalu Allah Subhanahuwataala membiarkan. Tidak Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengatakan aman tu aku beriman kepada Allah Maka siap-siaplah menerima ujian agar supaya apa semakin kuat semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semakin besar keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay, itu saja video kali ini semoga bermanfaat ya guys ya Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar itu terus berkenaan dengan gantung gambar, ya kan? Kalau makhluk bernyawa itu tidak boleh, ya. Kalau makhluk bernyawa... Memang ada khilaf, tapi sebaiknya kita itu meninggalkan khilaf, kata Ustaz Ustadz Azharid. Jadi, kalau istilahnya gambar air terjun, gambar kereta, gambar moto, dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, ikan. Ya dan selanjutnya, doa iftitah tadi. Nah, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kecintaan kita kepada Baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. how I like rearrange